Oke okay, kawan sebelum saya uh, mengganti heatsink atau pendingin uh, IC chipsetnya, kebetulan uh, saya punya termometer uh, ruangan ya, yang raksa dan ada juga termometer yang digital. Uh, sebelum saya ganti uh, heatsinya, saya coba ukur uh, suhunya ya. Berapa sih uh, suhu dari uh, STB ini ya? nah kawan sekarang jam 5.58 ya seperti terlihat jam 5 lewat 58 anggaplah jam 6 ya kawan sekarang saya start mengukur nah untuk mengukur uh, suhunya saya letakkan saja seperti ini ya di atas uh, body STB nya Oke okay, kawan sudah dua jam sekarang jam delapan nol dan uh, di sini terbaca untuk termometer yang digital suhunya 32,3 derajat celcius ya kawan bisa terlihat sementara untuk uh, termometer yang uh, raksa ini suhunya hampir mencapai 34 derajat ya kawan 33, 8 atau 78 yang mungkin sekitar itu, hampir mencapai 34 ya bisa terlihat Oke kawan a ah saya sudah melepas uh, tutupan atas dari STB-nya ya Nah sebelum saya mengganti head-nya ini saya coba ukur lagi ya kawan dengan posisi tutupan atas uh, body STB ini dilepas kira-kira berapa suhunya ya kawan dengan posisi terbuka seperti ini. Mukurnya saya letakkan saja seperti ini sekarang pukul 8.04 ya kawan kawan uh, sudah sekitar 30 menit dan uh, ternyata uh, suhunya malah turun kawan ya di termometer yang digital ini terbaca 27,1 derajat celcius sementara untuk yang termometer uh, raksa ini terbaca 31 derajat ya kawan ternyata dengan uh, melepas casing atas dari bodi STB ini uh, justru suhunya lebih adem ya kawan lebih dingin ini mungkin karena uh, suhu panas dari uh, mesin STB nya bisa dengan bebasnya langsung keluar keluar ya karena posisi uh, terbuka seperti ini tapi uh, tentunya tidak mungkin kita uh, membuka casingnya seperti ini ya kawan karena ini tentunya berisiko buat anak-anak uh, terutama ataupun juga berisiko buat uh, STB nya sendiri ya kawan bisa saja ada serangga atau cicak yang masuk dan STB nya bisa uh, rusak ya nah kawan ini IC chipsetnya ya sumber panasnya nah untuk uh, body dari blok tunernya ini juga uh, cukup panas ya kawan IC yang kecil ini juga uh, sedikit ya tidak begitu panas Nah, kawan ini uh, headsing yang akan saya ganti ini ya saya akan ganti dengan headsing yang lebih besar nah ini nanti uh, kita uh, tarik saja ya kawan dengan ini cuman di lem kita lepas saja kalau keras kita bisa gunakan uh, obeng ya nah ini headshing yang akan saya ganti nah kawan ini uh, headshing sudah saya lepas headshing ini cuma di lem ya kawan jadi kita uh, mudah untuk melepasnya tinggal di tarik saja sudah terlepas ya atau menggunakan tang, bila uh, agak keras bisa menggunakan tang untuk menariknya. Nah, kawan, ini hecing yang akan saya ganti, ya. Ukurannya empat uh, kali lebih besar, ya. Saya lihat empat kali lebih besar dari hecing bawaannya. Nah, kawan, apa fungsi dari hedging ini, ya? Nah, hecing ini bukan untuk mendinginkan uh, STB-nya, ya, kawan hatching ini uh, berfungsi uh, ya, untuk uh, menyerap panas yang ada di IC chipsetnya ya atau nah, ini lem yang akan saya gunakan untuk uh, melem kembali hatching ya sebenarnya ada uh, lem khusus untuk hedging uh, ini ya kawan tetapi karena uh, saya coba saya sudah coba cari di tempat saya tidak dapat jadi ya sudah saya pakai lem ini saja ya kawan. Oke kawan, nah ini sudah saya lem ya. Sudah saya pasang. Dan uh, hecing yang aslinya tadi daripada tidak terpakai saya lem di sini saja ya. Daripada uh, dibuang saya lem di uh, penutup blok tunernya ini karena di blok tunernya ini juga uh, sedikit uh, panas tadi ya nah uh, saya tutup kembali oke kawan sekarang uh, jam 9 lewat 11 menit STB nya sudah saya tutup kembali ya kawan saya tutup kembali dan saya coba lagi untuk melakukan uh, pengukuran nah kawan uh, apa fungsi dari hedging uh, ini ya Nah, hatching ini bukan untuk uh, mendinginkan STB ya kawan. Jadi perlu kawan-kawan uh, pahami bahwa hatching bukan untuk mendinginkan STB ya. Hatching ini uh, berfungsi uh, ya untuk uh, menyerap panas yang ada di IC chipsetnya ya. Jadi uh, IC chipsetnya tidak terlalu uh, apa ya uh, terbebani dengan suhu panas ya karena ada Headsink ya dari suhu panasnya bisa dibagikan ya diserap juga ke Headsink uh, sehingga uh, -nya bisa uh, lebih optimal ya atau tidak cepat rusak oke kawan sekarang uh, pukul 10 lewat 2 menit dan uh, di termometer yang digital terbaca 31,1 derajatnya kawan sementara untuk termometer yang raksa terbaca 33 ya kawan 33 derajat tepat pas 33 derajat ya kawan saya uh, coba uh, satu jam lagi ya kawan sekarang pukul 10 lewat 3 menit coba 1 jam lagi saya cek berapa suhunya nanti Oke okay, kawan ini sudah dua jam ya, 2 jam hidup STB-nya setelah saya mengganti heatingnya tadi ya. Sini suhunya terbaca 31 derajat untuk yang digital ya. Bisa kalian lihat di sini 31 derajat. sementara untuk yang raksa ini 33 hampir 33 derajat ya kawan hampir mendekati 33 derajat jadi uh, sedikit sekali ya hampir tidak ada perbedaan sebelum tadi sebelumnya uh, 32 ya kawan sebelum saya mengganti chipsetnya tadi eh, pendingin chipsetnya tadi 32 dan hampir 34 ya untuk yang raksa dan setelah saya melakukan pergantian suhunya yang digital 31 dan yang raksa hampir mendekati 33 uh, tipis sekali ya perbedaannya jadi memang fungsi dari heatsink bukan untuk mendinginkan STB ya Tetapi untuk uh, menyerap panas dari komponen Sehingga uh, komponen bisa bekerja dengan optimal ya kawan Tidak terlampau panas Seperti itu Oke kawan semoga uh, bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa